Kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi Keagungan-Mu dari mulut bayi dan anak yang menyusu Kau letakkan dasar kekuatan I'm